sama kakak Hawa Dan Ades Safan Hari ini kakak mau bikin Dalat wow. ini... Oke okay, teman-teman Ini safannya teman-teman Ini ada safannya ya Sudah icip-icip Meseceresnya ya Hai kasih hai dulu teman-teman dulu Hai teman-teman Dulu teman-teman jadi teman-teman, hari ini kakak mau bikin kue donat Oke teman-teman, seperti biasa ya Ini teman-temannya kakak ya Selalu menemani kakak memasak Oke, ini Mama sudah siapin, siapin bahan-bahannya Ada apa kakak? Ada terigu ya teman-teman Ini ada tepung terigu banyak 7 setengah sendok terus ada bibit roti terus ada meses untuk menghias ada mentega satu setengah sendok gula sedua sendok telur setengah butir wow. Dan ya teman-teman terus ada sedikit garam sedikit garam, tapi garamnya kayaknya sudah tumpah nih ya ampun teman-teman oke teman-teman, ini sudah diganti ya teman-teman, garamnya ya teman-teman garamnya sedikit aku aja aku ini aku, aku, aku, aku, aku, aku oh kakawa yang kesejata teman-teman, terus Kaka. ini ada SP teman-teman, sedikit terus ada gula ada air gula. susu hangat teman-teman gula itu nanti kita taruh sebanyak Sama susu. Hmm, 6 setengah sendok oke teman-teman kita mulai. mulai kita buat adonannya dulu ya teman-teman ya, kita taruh gulanya, gulanya masukkan mana? gulanya banyak semuanya semuanya aja. semuanya kita hati-hati dong kakak Aduh. oke teman-teman tadi gulanya tumpah sedikit ya teman-teman sudah digantikan, terus ditaruh ininya, semuanya iya semuanya pelan pelan ya kakak pelan pelan, iya terus garamnya teman teman, sedikit aja iya semuanya semuanya ditaruh, oke, dia diaduk aduk dulu ya teman teman, aduk aduk aduk aduk sekarang kita taruh menteganya Mentega yang mana? Mentega yang ini Semuanya aja? Semuanya Aduh Melenggat Memang mentega melenggat sayang Berapa kali dia? Oke teman-teman, sekarang kita taruh SP nya teman-teman, sedikit ya. Oke, kita campurkan lagi, terus telurnya. Masukin telurnya, kakak, semuanya. Oke, kita aduk lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita taruh susu hangatnya teman-teman sebanyak 6 setengah sendok. Ini teman-teman dia sudah mulai kacau teman-teman. Kasih hai teman-teman dulu, cepat kasih hai teman-teman dulu. Bang. Aku gak mau teman-teman. Dia suka marah-marah teman-teman. Ini ada disapan. Hai dulu, cepat dulu teman-teman bilang kata hai dulu. Hai teman-teman, jangan lupa. Aku tidak masalah. oke kita lanjut terus kita taruh ya sebanyak 6 sendok setengah 1 2 bantu hitung ya 3 4 5 6 setengah Oke teman-teman, sekarang kita siapkan dulu ya. Kita adon lagi teman-teman. ini -teman. kita adonnya pakai tangan saja Kak. Sekarang kita mau bikin donatnya dulu teman-teman. Ya? Main ya, ke? susah ya teman-teman. Main sih. lagi ya teman-teman sekarang kita mau tutup lagi teman-teman tutup lagi ya selama 10 menit oke teman-teman waktunya kita mau menggoreng ini ya teman-teman buatannya ke kawan sama mama teman-teman <laughs> ulatnya jelek tidak apa-apa ya teman-teman kita akan belajar dan bermain Evet. Ya, papa ya. Itu buatannya Kakak Iya, Kak? Ya, Iya. Coba. nanti Mama bikin nanti Mama yang. Coba kita. teman-teman. Mama takut sekali kan ini. Ah, Mama bilang Mama aja. Oke, teman-teman. Ini ya. Ini Mama sudah goreng teman-teman ya. Dia jadi bengkak. Tidak <takan> apa-apa ya, teman-teman. Tapi -teman. ya, kayak tulus sih. Iya. Ini mama sama kakak awal yang buat teman-teman ya, teman. <gantung> bentuknya begini teman-teman bentuk-bentuknya lain-lain ya ukurannya juga beda-beda teman-teman karena yang buat mama sama kakak awal jadi beda dong teman-teman <tik> selalu dan selalu teman-teman <tik> tiada hari tanpa nangis teman-teman <tik> Sampurnya kurang rata ya, apinya ada yang kecil, ada yang besar apinya teman-teman. Jadinya begini deh teman-teman. Oke okay, teman-teman, sekarang kita menghias. Ini Kakak sudah hias ya, sudah kasih. Wow jadi. Masihnya jadi ya, tapi maaf ya, agak sedikit kosong karena kakakku punya kompor itu sebanyak apinya besar, sebanyak kecil. tunya kita oles kakak Kaka. oles bantu Kaka, oles. Kaka, oles. Kaka, oles ya ya teman-teman kakakau -teman. ya teman-teman ya, seru deh jadi di sini teman-teman baru habis hujan teman-teman jadi di depan rumah banjir ya teman-teman seru kan teman-teman teman-teman tadaaa teman-teman cantikan fokusnya oke okay. kasih banyak-banyak kakak banyak -banyak. hmm. oke okay, ini buatannya kakak awa teman-teman lagi teman-teman uh, ya Wow. Kita bikin donat ya teman-teman. Kita makan donat. Wow. wow. enak, enak, enak. enak. Ini kakak bikin hmm. Oke. Okay. Okay. Putunya kayak bunga. Ima. Eh, tarat kayak bunga teman-teman. Inilah donatnya, kakak Hawa teman-teman. <laughs> pun jika teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, dan, dan subscribe. Oke, okay. makan-makan waktunya, makan-makan okay. teman-teman. Dadah, dadah, dadah, dadah teman-teman. Oke. Okay.